A bayar, dua juga. B, A dua, C dua juga. C, D, E, A, G. Balik ke A lagi. Eh, saya akan berikan tutorialnya setuju atau jelasnya biar teman-teman paham ini dua bentuk dua jari ini kita tambahkan kan ini a yang jari kelingking tinggal lepas ini sudah sus dua atau a 2 bentuk yang lain ini ha? Ini lepas lurus di bar 2 tinggal kasih di sini. Tapi yang ini sinar bawah ini. Sinar bawah ini Tidak bunyi ya. Jali kita lurusin aja Setelah itu, C Ini C Sehingga yang ini, adanya ini okay, Ecer sini Ke Duanya Atau bentuk yang lain, seperti tadi A geser ke fret 5 dan jadi trunduk lurus di fret 3 hmm. Ya. Ini dia. Ah tadi yang sinar bawahnya dilepas nih. Jadi yang jatuh hmm. ini kita 7 tapi bisa bentuk yang lain di sini ini dia yang sini yang cari tunjuk kita lepas atau kita seminggu di bawah kolom kita bentuk yang lain atau bentuk yang lain ini ya. bisa ini lurus D2 dikasih Sini nah, set 5 E Sinar E di bawah ini kasih Sinar 1 kasih Ini jen, Dari di sinar 1 ini hmm. dengan D. Nih, ya. tinggal kita lurus dikasih di sini atau bentuk lain sini juga bisa sinar 3 dan 1 sinar 4 4 Sinar lima berdua Setelah itu A Tinggal bawahnya ini kasih Ini kan A intinya tinggal kita turunin di Sinar paling bawah Sinar satu beratiga atau bentuk yang lain nah. ya setelah itu F kita ke G tidak ya, bisa sama ya, tadi bentuk ini G ini kan ini bisa geser panjang ya ini atau agak susah kalau kalau tukung memang susah. Oke. A B C Nah, saya akan mencoba untuk sebuah lagu dari coba cuninan yang sudah juga menggunakan nada nada sis dua atau a dua kan, yang dipakai tapi saya teman saya ambil di depan aja kita main sebenarnya jadi main di G karena saya memberikan tutu di a saya gunakan pakai nada terbesar a. Hmm. Jadikan untuk informasi tentang siswa. Semoga bermanfaat untuk semua yang mau belajar. Tidak. Tidak. Terima kasih. Ketandang si, ketandang.